Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 151, 152, 153, dan 154 Pada tema 3, kelas 6, tokoh, dan penemuan Baik di halaman 151 kita akan jawab uh, Pertanyaan pertama, apa saja permohonan Habibi yang diakui oleh dunia internasional? Kemudian kedua, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Tiga, apa yang dilakukan Habibi untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Empat, apakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia jelaskan dengan singkat Diskusikan dengan teman dan tuliskan jawabannya dalam bagan berikut Nah jadi yang 1-4 ini kita akan tuliskan jawabannya pada bagian ini Baik yang di tengah-tengah kita tulis nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu penemuan Habibie Faktor, Habibie Theorem, Habibie Method Sikap dari Habibie adalah disiplin, kerja keras, kemauan keras, serta semangat dan tekad tinggi Kemudian berikutnya, mengharumkan nama Indonesia, menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer, sikap disiplin kerja keras dan tanggung jawab, prestasi akan tercapai dengan adanya kerja keras, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dengan ketiga sikap tersebut, apa yang dicita-citakan akan tercapai. berikutnya di halaman 152. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu. Terapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap keseharian kalian. Nah sekarang, tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban Jelaskan manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita Saya memiliki hak untuk mendapatkan uang belanja dari orang tua Dan saya memiliki kewajiban untuk membantu orang tua Ketika saya tidak melaksanakan kewajiban saya maka uang belanja saya dikurangi oleh sebab itu, maka saya mengurangi waktu bermain saya dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Pengalaman ini membuat saya mengerti bahwa hak dan kewajiban harus dikerjakan dengan tanggung jawab agar seimbang. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 153 evaluasi. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan. Dengan memperhatikan kriteria berikut, gunakan tiga buah saklar dan enam buah lampu. Jika saklar 1 dinyalakan, maka ada dua lampu menyala. Jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada satu lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada tiga lampu yang menyala. Nah, baik di sini kita sudah buatkan untuk rangkaian listrik gabungan. Nah di pernyataan pertama gunakan tiga buah sakelar dan enam buah lampu. Kita hitung sakelarnya ada satu, dua, tiga. Kemudian enam buah lampu, 1, 2, tiga, 4, 5, enam. Jika sakelar satu dinyalakan, maka ada dua lampu menyala. Ini sakelar satu. Jika saklar 1 ini dinyalakan, maka ada dua lampu yang akan menyala. Apakah benar Benar ya. Di sini ada dua lampu di saklar pertama. Kemudian, jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada satu lampu yang menyala. Nah, di sini saklar kedua, ya, saklar 2 ini, ketika dinyalakan, maka ada satu lampu saja yang akan menyala. Ternyata, berikutnya, jika saklar 3 dinyalakan, maka... Akan ada tiga lampu menyala. Nah, di sini kan di saklar tiga ini ya. Di sini ada tiga lampu. Maka, di sini sudah benar ya. Maka tiga lampu akan menyala. Soal nomor dua. Ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosa kata baku dan kalimat efektif. Ketika saya sekolah, ayah dan ibu memberikan fasilitas yang memadai untuk belajar. Mulai dari buku, alat tulis, tas sekolah, dan sepatu. Namun, saya terkadang tidak melaksanakan nasihat orang tua. Orang tua memberikan nasihat agar selalu rajin belajar dan sekolah. Saya justru mengabaikan hal tersebut hingga akhirnya saya mendapat nilai kurang baik dan membuat orang tua kecewa. Kemudian, saya berusaha untuk melakukan perubahan. Saya melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, yakni belajar dengan giat. Jadi, nilai ujian sekolah mendapatkan nilai baik dan membuat orang tua senang. Soal nomor tiga, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Renungkanlah, ini di halaman 154 ya. Renungkanlah sikapmu selama kegiatan belajar berlangsung Sudahkah kamu menerapkan sikap-sikap sebagai seorang penemu? Tuliskan refleksi sikapmu pada tabel berikut Baik, kita akan tuliskan Rasa ingin tahu Ingin tahu di mana kesalahan saat membuat Mengoreksi di mana kesalahan yang kita buat Kemudian ada tekad kuat, tidak mudah marah saat diremehkan karena hasil tidak sempurna. Disiplin, tidak bercanda saat membuat penemuan baru. Kerja keras, tidak mudah menyerah saat membuat. Bertanggung jawab, bertanggung jawab dengan apa yang telah kita buat jika terjadi sesuatu Tuhan menciptakan manusia dengan beragam potensi yang berbeda-beda. Kerja sama orang tua. Perhatikan benda-benda di rumahmu, cari tahu sejarah penemuannya, ceritakan pada orang tuamu tentang sejarah penemuan benda-benda tersebut. Awalnya buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400an sebelum masehi, setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Pada ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di Kamboja. Karena pada saat itu Sang Buddha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, para cendikiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikat menjadi satu. Hal tersebut mempengaruhi sistem penulisan di Tiongkok yang huruf-hurufnya ditulis secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. Buku yang dibuat dari kertas baru ada setelah Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200an sebelum masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Sailun. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Tiongkok ke Eropa pada awal abad ke-11. Disinilah industri kertas bertambah maju, apalagi dengan diciptakannya mesin cetak oleh Johan Gutenberg. Perkembangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku. Itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.